Selamat so, di Gunung Putri malam, -malam jam, jam berapa sekarang? Jam... Bawa oh jam enggak? Jam 12 Kurang <laughs> lebih 12 uh, Tadi Dan... kita udah bikin tenda Terus sekarang kita lagi bikin makan Lewat Lewat Lewat Nanti Lanjut Challenge ya bentar lagi kita mau bikin challenge Jadi Jangan dislike video-nya. Tonton tonton, tonton tonton terus sampai habis. Mm. Dan ya tunggu bentar lagi jalan. Oke okay, guys. Ah, jual kayak masak. Assalamualaikum. <guruh> Mama. Oh. dulu, May. Yuk. Yuk, Mama. Ah, nang hai. Yuk, lah. Oh, nang hai. Hai, Hadiran juga Aduh, Dilan. berburu ya <laughs> nanti calon nah ini ada Muhsidin oh, ini <laughs> tuanubur asli ini ya kan ini dilanjut lagi ya sama yang tadi. Hmm. ini udah di atas ya terus ke bawah beli dulu minum sama rokok sekarang udah jam setengah dua ya ngapain setengah dua kita mau naik lagi ke atas si jalan sama sena ya, ya. opel semoga jangan sombret lih mm -hmm. jangan jangan tadi, ya, tadi udah ngobrol siapa jangan coba aja semoga ada ah eh. lah ya, ya. Nah, itulah pokoknya <laughs> kita lanjut aja ke atas kita lagi jalan mau ke tenda mau di jadi asli orang orang tadi kita ngobrol sama disini itu bapak yang bawa. udah selamat menyalis ini jadi ya. nah, banyak kejadian-kejadian tapi untuk tapi, tapi, yang itu, sekarang jauh. sih Jangan gak terlalu jauh. banyak kejadian yang aneh-aneh cuman setahun kebelakang tuh ada penemuan orang oh. yang kalau 4 tahun tuh udah hilang dilancong baru bubuan kemarin tuh baru ketemu gitu dan kayak gitu cuma tulang belulang dan ya aktif dan segala macam kayak gitu jadi kita di sini juga jaga-jaga namun jangan terlalu sompra juga gitu ya <tis> <tis> anak-anak udah pada di atas saya ayok ke atasnya Shit. tapi udah enak sih jalannya, but udah enak ya. Jadi kalau dulu sih masih susah mungkin ya naik ke sini cuma orang-orang di sini membangun buat sengganya naik ke tempat kita tuh enak gitu jalan kesana ya. ada yang emang dibongkar lagi. Jadi udah dibangun, terus uh, yang pengunjung kesini tuh banyak yang komplain juga, gak usah dibangun ya jalan-jalan seperti kayak gitu. katanya sih kurang nyaman. Jadi uh, yang atas tuh udah udah kurang bisa nyaman kayak gini gitu. Sekarang tuh kita masih di bawah dan itu masih nyaman jalan ke atas. Ini kan tadi udah beli makanan sama minuman ke bawah, ya. Di sana kita ngobrol sama yang keluarga lupa yang udah lama di sini. Jadi, um... ya, katanya kalau misalkan di sini, kalau kitanya enggak nantang atau misalkan eh, uh, ya, enggak aneh-aneh lah ya yang itu pun gak akan mungkin mengganggu tapi kalau misalkan kita yang aneh-aneh ya ada pasti ada risikonya gitu sama kan ada kejadian di sini yang kata si bapak tadi eh, ada yang kesurupan dari jam 9 malam baru sembuh-sembuh sadar-sadar jam 9 pagi nah terus misalkan takutnya ada yang nanyain gini kan tadi Ogi sama Andi bilang kenapa kak nggak jadi jalan katanya kayak gitu ya karena nggak ada cerita si bapak tadi ya kita jadi gendron lah, mikir lagi udah tahu ini apa sih hutan ya terus ada gunung terus ada cerita kayak gitu ya kita mikir dua kali dan kalau misalnya <tuh> kita um, tetap ingin menjalani challenge dampaknya itu nggak kena sama kitanya aja lah gitu, takutnya emang hmm, uh, dampaknya nah yang lain dan yang kem disini tuh kan gak ya kita, kita aja uh, gitu ada yang juga. lain makan tadinya mau challenge Charlie Charlie yang ngilu itu ya. Yang kita main yuk. Nah kayak eh, gitu. <laughs> yang nah, ada di sini kayak gitu. Cuman jadi ya begitu dua kali. Takutnya ya. Hey. Jadi, um, maaf kita di sini bikin challenge, tapi ya. gak tahu tas si Amang sama si Ujang kalau berani. Katanya kan ada nonton tadi itu Ada apa di toko gue? Hah? Gua Belanda. Nggak tahu tau kalau misalkan Ujang sama Tapi ini mah cuma explore ya Gak ada cuman misalkan Kayak waktu di video-video yang lain Dengerin lagu Cerungi Atau Bang Hidung ya kayaknya gak ada Cuman nge-explore aja Tau kan sini tempatnya bagus lah Indah buat kemah kema. Enak lebih aman aman Disini juga emang udah enak ada banyak pos-posnya lah ya. Ada musuhnya juga ya. Jadi kita gak terlalu hmm. Bingung juga kalau misalnya Bang kita mau sholat kalau yang beragama muslim gitu terus uh, kita mau uh, ke air juga buat cewek-cewek kan nggak bisa. Enggak bisa sembarang aja. Jadi toilet di sini agak juga. sih ya, enak. Pintar kita tanya aja ke si Ujang sama si Amang, hmm. sama si Ajit, kan si Ajit berani. <laughs> si Ajit, si Amang, si Ujang bertiga. Tapi eksplornya ya biasa, eksplor agak di sini gini gini gini kayak gitu. Ya. Kita lanjut lagi ke atas sudahlah Mas. jadi kita jadi bikin challenge kan terus kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol gimana uh, biar kontennya juga seru terus kita juga di sini juga seru kita lagi ngobrolin -ngobrol. ngobrol kita mau minta pendapat semuanya terusnya emang kita gimana kumaha <tuh> gimana ya jadi seperti tadi Ogi yang bilang ya resikonya resikonya Resikonya bikin challenge yang Charlie Charlie itu tuh besar. Sama iya. lah sama nantanglah. Sama kayak nantang. Jadi gimana monggo kan kita di sini juga. Oke. Terus Edwinnya responnya gede. Hmm. Tasikotnya gede kayak saya. Itu aja Emang enggak juga gede. Jadi intinya Minta pendapat dari semua paling semua ya siapa napa dari yang dari akid akid dari opel opel ujang ogi. eh ujang ogi. amang dari amang dari rizky dan dari ogut ogi o ogi ogi, ogi. <laughs> jadi gimana ki eh itu saya mah buat cekalan cari cari mah mendingan jangan itu mendingan jangan lah buat cekalan cari mah kita ah, tadi mendengar cerita si Bapak ini, seram gitu? Cerita itu, cerita dari si Ibu. Iya, oh, oh, udah seram lah. Cip, mana yang mau ngutarkan ide mana? Tidak. Uh -huh. ya, ini belet. Nasyal, bau yang anjing. Kita kira, itu ngeseng nge-report. Tinggal motong. TPR, ayah ngobrol, goblok, sok mana ngobrol Siapa lah, ini ada di kamar rama cici gak itu? Oh kabari Cici gak lah agir lah, otaknya agir lah Ini gini, lah. anjing Setelah ayah ngobrol, dengnya ke goblok Potong-potong warna lho, gue memotong si Opel, goblok deh di jalan Lihatlah tatap mata dan sarung ini Serius ini terus tadi itu nah. pas kan utara kenapa saya nggak jalan karena saya takut nah, nah ini tah jadi, jadi, jadi bahasa Indonesia jadi jadi jadi, jadi ini, tadi anjing ngomong loh aduh lebar lebar anjing lekompluk <nengoblom. laughs> udah gini kelat, Isaac aja intan para tak keren, kau mana jelaskan lah bahwa nahan terjadi Nguh, ada nganap. jalan segitu dia dengar, mana sudah jelaskan ada nggak ekspor tempat uh. anu benteng bulan neta, uh. jangan ada gunung belah, gimana, mana ngobrol jensi bapak gundul lah tadi, gundul lah beli uang, beli nanya, nih Anjing nip, censor ya? anjing apa anjing. Anjing, jodohlah Anjing Anjing pun hari Jadi tadi kita di Surda mau eksplor. Jadi, kan Tadina, tadi. ente. Tadi, ente, intinya nanti pelayannya, nanti naik apa, apa? naik ngajin challenge. Nah, kan kayak challenge, mah kan tadi pas di anak, pas tadi di bawah ngobrol sama si bapak, gak diijinin Bukan gak diijinin Buk gimana jadi resikonya gede, resikonya gede gitu. Soalnya kan ada kejadian di teh, ya, di sini teh, gitu. ya, ya. Hmm. Eh. kejadiannya apa? Ke gelap tuh, goblok. Iya, iya, Aneh nih, cici dekat dekat, dekat tapi gak beres, anjing senter gitu jadi mbak Tora anjing itu lain anjing itu lain anjing itu lain cek anjing itu ngelompak oja goblok ini slow dong siapa caduk anjing eh cek ga diulang kita oh sponsor, sponsor anjing tadi lanjut, dilanjutkan tadi si, tadi tadi si Nay pas nanya kenapa gak jadi challenge? Hmm. Iya di jadi di di si bapak teh tadi kan si bapak nggak tinggal di rumah Gila lah mang tahun-tahun, tahun-tahun, mang tahun-tahun, <tuh> <-nge>. bertahun-tahun, anjing, trek aja <ngajar> dong sih, campur a, acak aja emak asli anjing. Nge -nge ini <S -anyee> saya maju lah, botak sebelah, nih Assalamualaikum <-anye> anjing, kaditu nantik Anjing Jadi, cek si teh ayah nukah surupan Cek nanti, Kejadian yang nukah Di jalan salapan, beti Ngerpikirin kajam salapan, berang karet bisa sadar, baru bisa sadar Nah, ini dipikir-pikir, tadi kan terdengar nantik Jalan Charlie, Charlie Apakah kamu ada di sini, begitu kan? Begitu kan, nantik nantik mm -hmm. hmm. Nah, itu kayak gitu, ya. Ya, kita fitur gitu, gitu. jadi saya cek dua kali. Kita cek manajemen, baik di lanjutkan, jalan, Anak, iya, teman-teman, ya, iya, bukan iya, tadi. Ini sampai kenyang, bisa terjadi jalan, sehingga jadi jalan. Kita mahal, itu bahasa menuju goblok. Itu kamera di area pesiar, yang mancing. Sir. indonesia baik, kurang di subtitelan cuman kain di subtitelan terus, itu anjing anjing rusak Berat goblok anjing mau uling anjing anjing burungnya <tuk> carasar <kata -kata> <tuk mencari kata -kata> yo lain video video lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balager tahu, -tahu anjing ngobrol <tuk mencari kata> jadi yo we. ya udah ya udah terusin lagi chat jadi Cik. tadi kamu mau apa chat anu tadi gua belanda jadinya deh nah karena besok pagi gitu jadinya ya <tuk> Wah lila goblok mana ada noel goblok aduh maju aja ini bae burung ngomong mana arpon kamera Mana yang olah, ndak? Iya, iya, iya. yakin dia pasti niat gak sih mau potong keting ke mana kemana? Ini dia asap molekul ke mana dijelaskan? Nah, mana yang terjadi ngejeng jalan? Nah, karena dikarenakan sesuatu, anu terpisah di non. Ya, terpisah bisa terpisah di tolerin. Apa kumaha? Iya, terpisah di tolerin. next video kita bakalan explore ke Benteng Belanda yang masih ada di Gunung Putri dan buat kalian yang suka nonton di channel hidup jangan lupa like komen, dan juga subscribe di channel ini ya guys see you next time bye